Rokos Kena ada burung Bapak oh. di bawah burung kan. Bapak di bawah di bawah burung Bapak <tuk> di bawah uh. burung Bapak burung Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap kabar korang selalu dalam keadaan sehat dan terpenting cuy jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker cuy ya supaya uh, apa namanya jangkitan yang ada di dunia ini Hilang gitu cuy ya Bukan hilang gitu ya Maksudnya Membatasi gitu ya Membatasi atau Memblok gitu ya Memblok virus ini cuy ya Dan paling terpenting jaga SOP cuy ya Jaga SOP Dua hari yang lalu saya membaca postingan yang ada di Malaysia ya Saya follow uh, Instagram ya salah, salah satu akun Instagram yang ada di Malaysia itu yang selalu memberikan berita-berita yang viral, berita-berita yang lagi hangat di Malaysia dan saya mendapatkan berita bahwa lockdown yang ada di Malaysia itu diperpanjang cuy, diperpanjang sampai kalau nggak salah ditambah dua minggu gitu pasti banyak orang yang kecewa dengan berita ini cuy tapi mau gimana lagi cuy demi memblok Jangkitan ini, cuy Oke, okay, kali ini saya akan menghibur kau lagi. Di sini saya akan mereaksi musikal lawak superstar lagi, cuy Ya, supaya kita nggak boring, gitu ya. Mereaksi itu itu aja. Saya di sini bukan mereaksi kumpulan botak, bukan mereaksi uh, kumpulan dari UNI, tapi di sini saya mereaksi G-Born. Udah benar gak ini, ini penyebutannya ciborn atau gimana orang bisa jelaskan di komentar cuy Ya kalau saya salah gitu cuy Mengapa saya tiba-tiba tertarik dengan video ini cuy Karena saya uh, masih penasaran dengan lawakan dari Joy Siapa sih namanya di sini cuy? Joy Joy ya Joy yang kemarin saya reaksi itu tahan tawa Joy? Joy udah benar nggak nih Joy? Pokoknya itulah cuy ya waktu saya tahan tahu kemarin saya penasaran dengan lawakan dia cuy Saya sangat-sangat penasaran dengan lawakan dia Karena ada yang berkomentar bahwa dia itu salah satu penyanyi juga Yang pernah menggantikan atau mengisi sebagai vokalis di, di grup band ternama juga di Malaysia cuy Oke dan tanpa banyak cakap lagi karena saya sudah banyak cakap ini Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap. Seperti biasa cuy, kalau kurang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Kalau perlu channelnya di subscribe juga cuy. Oke kita saling membantu lah gitu cuy ya. Oke di sini saya sudah dapat videonya dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy tiga dua satu. Mungkin audionya agak bising cuy, tapi menurut saya ini yang Ini lagu Inikah? Ini kah? Ini Jui itu kah? jadi selesit Ini bintang tampungnya kok suaranya gigi banget sih. Vibranya Itu ketahuan banget bahwa ini penyanyi yang Bisa dibilang berkelas gitu ya Ada backing vokalnya juga Saya, saya ngapel banget wajahnya cuy walaupun dia menggunakan rambut yang panjang wig topi saya tahu ah, banget saya. Ah. dia jadi selesai oh, iya. <coughs> oke aja oke ini ah. ah. Haa ah. <laughs> Haa okay. Dia cuma beritahu Dia cuma beritahu Haa Haa Haa ni tak boleh Okey Yang kedua hmm. Tak terpati basah Haa Yang Haa Lawan tak tiga yeah. ah. ya, ketiga lah Hmm Kera tak tiga Haa Hmm tak tiga Hmm Kera tak tiga Hmm tak tiga ni Kipi ya ah. <laughs> Ini, kalau saya mengertikannya sih dia nggak mau cakap Bahasa Melayu atau bagaimana supaya apa namanya profesional gitu ya. Dia orang-orang Inggris gitu ya, orang apa namanya? Orang bule ya, selesai selesai, selesai, Cik Man ya Ini kan Dia Dia dia ni Cik Man Cik Boya Cik Man Ini legend juga ni pelawang Suatu ini. Suatu Eh, ha? Cik Man pun okey tak? Dia jadi eksil kali Dia jadi eksil kali ya Cik Man Berapa-berapa ya? Orang -berapa? -berapa? -berapa? sini tak payah jika lah Okey, kalau Cik Man tak payah Ludah dengan Cik Man Totor jari Cik Man Asyid Dulu dah indong kita bawa banyak dan kena ada burung. Permain di bawah burung di bawah burung, ada burung. semalam tahu ini Oh, kita yeah, ya, ini tim dari ini ya. Apa namanya? Yang salah satu persennya ini dia jadi siapa di sini <gum> gembuk ia. banget di sini sayang balik oh, <tuk> mata Ella Ella Ella Ella sayang <tuk> izinkan Ella untuk bercakap dekat dia <Ella>. oh <tuk> Jadi No. Eh, apa boleh? Apa dia nak buat bekak ni? Siap. Yang ini mesti Disuruh buat kampung. Iya iya. Dulu benar, Eh, Ya. dia <laughs> apa namanya ci khas <laughs> <C> <laughs> <laughs> <C> <laughs> dari ci ini jangan Ini satu-satu siapa sih namanya? jujur itulah tadi persembahan dari g Born ya. Saya nggak tahu nyebutkan gimana kalau salah kurang bisa uh, apa namanya benarkan dibawa bawah cuy. Uh, ini kali ke berapa ya saya tengok uh, lawakan dari g Born ini cuy. Waktu di Maharaja Lawak saya pernah tengok satu kali cuy. Tapi nggak terlalu wow menurut saya ya waktu di Maharaja Lawak. Tapi di sini saya melihat uh, lawakan mereka itu bukan sekedar lawakan saja gitu ya. Tapi lebih ke ini cuy memperlihatkan skill mereka di segi suara nyanyian gitu cuy suara dia bukan kaleng-kaleng cuy orang orang bisa dengar kembali ya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah kalian nonton kembali ya nonton ulang videonya dan kalian dengar karakter suara mereka tuh memang rock banget gitu ya saya nggak tahu di sini karena durasinya cukup pendek. Gak tau Datu Awi berkomentar apa di video ini cuy Persembahan jiborn yang bertemakan rock ini cuy Pasti Datu Awi memberikan sanjungan yang lebih untuk karakter seorang mereka berdua cuy keren banget. Oke terima kasih buat kurang yang selalu stay di channel NDTK. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa aja ya. Kalau memang video ini menghibur bisa di share ke sosial media yang kalian punya. Mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya ingin thank you next, thank you next, dan thank, thank you next. Bye.